Bu, bu Sayang sama suami Ibu punya anak berkah dari siapa? Dari Allah Wasilahnya siapa? Suami Emang ibu bisa ngadonin anak sendiri? Emang itu anak apa ngolongol? Wasilahnya dari suami Tapi ingat Pak Suami Wajib untuk mendidik anaknya Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran Memerintahkan seorang ayah untuk membimbing anak-anaknya Untuk dia selalu taat, dekat kepada Allah Kenalkan mereka kepada Allah Jangan apa-apa minta kasih Apa-apa minta kasih Nanti udah gede, repot bapak Repot ibu Kenapa? Karena enggak disandarkan kepada Allah Kalau minta sesuatu, suruh wudhu dulu Selesai wudhu, gelarin sejadah, sholat Minta sama Allah kalau ini sudah dijalani di dalam kehidupan insya Allah anak kita menjadi anak yang nurut semuanya berpasrah diri kepada Allah. Coba sekarang lihat anak-anak lagi main handphone kuotanya habis yang ngamuk siapa? Orang tua yang ngamuk suami istri ngamuk lihat tuh ini kuota habis lagi habis lagi habis lagi habis lagi. Ibu alasannya ya udahlah pak namanya buat anak-anak biar anteng bu. Ibu. Emang anaknya kenapa? nggak bisa diam Bisa diam nggak anaknya? Nggak. Namanya juga anak-anak Mau dikasih makam Lari-larian Mau dibikinin susu Dibangunin salat Susah Diajak sekolah Susah bangunnya wajar Namanya juga anak Anak-anak Kalau bapak Pak bangun kerja oh, Enggak Tadulu dulu. Tar dulu. Pak maka enggak ibu kejar aku dulu Kejar aku kan enggak ada bapak yang begitu Yang namanya anak-anak wajar pak bu Kalau anak meminta sesuatu kepada orang tua Boleh bukan enggak boleh Boleh Tapi sandarkan mereka juga dong kepada Allah Jangan semua-semua patokannya kepada hamba Ingat kata kata Nabi Wasallam. Jika seseorang yang sudah berharapan kepada manusia Siap-siap akan menerima satu kekecewaan Kalau mereka sudah bersandar kepada Allah Selamat mereka Dan akan bahagia mereka kata Allah Ada satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu Punya anak Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Abdullah bin Umar Punya anak namanya Salim Mereka ini orang-orang yang saleh. Mereka orang yang taat kepada Allah di saat di zaman kekhalifaan Daripada Sayyidina Salim Di situ ada seorang khalifah Sayyidina Salim ini setiap hari Solatnya di dalam ka'bah Solatnya di mana? Dalam ka'bah Doanya, solatnya Lama di dalam ka'bah Minta selalu kepada Allah Khalifah datang dengan rombongannya Parkir kuda masuk ke dalam Begitu dilihat Oh ada salim Kebetulan nih Kata khalifah saat itu Selesai solat ini Khalifah minta kepada Allah begitu ngelihat Salim agak sedikit oh lengah nih enak nih diajak ngomong wahai Salim adakah yang kau inginkan minta kepadaku kata apa kebutuhanmu minta kepadaku kata Khalifah saat itu jawaban Salim apa dicolek wahai Khalifah nggak malu aku harus minta kepadamu sedangkan kita ada di dalam orak di tempat zat di mana kita setiap berdoa akan dikabulkan oleh Allah Diam Khalifah, ini. oh mungkin ntar kali di luar. Selesai semuanya, Salim keluar lebih dulu. Khalifah kejar, wahai Salim, ini udah kita udah di luar Ka'bah nih. Ayo, apa hajatmu minta kepadaku aku katanya. dijawab lagi, wahai Khalifah, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Yang pastinya urusan dunia dong kata Khalifah. Ini pastinya urusan dunia, wahai Khalifah. Aku tidak pernah meminta urusan dunia Kepada pemilik dunia Apalagi aku harus meminta Kepada orang yang bukan memiliki dunia Tuh, lihat Kalau kita ditawarin Sama seseorang yang berpemimpin Pak Kuhu lah, contoh Ini contoh, maaf Pak Kuhu ya Contoh Oi, Ibu Ibu diundang sama Pak Kuhu ditawari nama Paku, Bu, minta apa sama saya? Ngomong, ada permintaan nggak? Loba, bansos, BLT, wah macam-macam permintaan. Coba orang Cihideng permohonannya sama Kesalim. Maaf Pak, saya nggak butuh. Saya hanya bersandar kepada Allah. Kan aman Paku. Pak, kita tahu betul di sini ada para kiai. Sebenarnya saya enggak pantas banget berdiri, apa duduk di dalam tempat yang majlis yang mulia ini di hadapan para kiai. Allah Subhanahu wa Taala telah berjanji, Fa inna ma'l-āsri al al-sulān, inna al Setiap kesulitan pasti akan ada jalan. Jalan, kita sudah pasrah belum kepada Allah? Sudah pasrah belum kepada Allah? Yakin gak dalam hati Kalau Allah semua ini akan memberikan Sesuatu yang akan kita yang akan kita nikmati Contoh Pak kubu Maaf pak kubu lagi ya Maafin ya Biarin kalau kekiayi kan dosa Pak kubu Contoh Pak kubu kedudukan ini Minta kepada Allah Apa atas keinginan sendiri Ayo, keinginan sendiri atau atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Tanya ujiannya lebih berat jadi masyarakat atau jadiku? Pasti akan lebih berat menjadi seseorang yang dikatakan seorang pemimpin. Sama kita semua ini pemimpin di dalam rumah tangga kita, Bapak. Kita sebagai imam di dalam rumah tangga kita ada ujian wajar. Kalau ada sesuatu kebutuhan yang nggak bisa dilengkapi sabar ibu Bu di sini ada yang suaminya kefirraun ada <guluh> ada nggak nggak ada Kenapa emosian sama suami cuman timbang sabar doang Mas susah aja Ibu saya tahu Siti Asia tahu tahu istrinya suaminya siapa namanya siapa Fir'aun Jadi bida dari syurga Hamba yang soleha Yang taat kepada Allah Buah kesabaran ibu Ibu baru datang ketemu suami Suami emosian aja galaknya bukan main ibu ma Eh yang namanya suami istri Maafin kita nih sama-sama Yang satu jadi api yang satu jadi air Kalau lagi ada emosinya Jangan dua-duanya jadi api Abis jadi kiamat kubro Lah emang benar Yang satu emosi yang satu harus jadi tenangin Contoh nih bu, bapak bangun tidur, begitu keluar ibu lagi di dapur, gebrak meja, kopi mana kopi? Sabar bu, mungkin beban pikirannya lagi banyak, bawain tuh kopi, nih yang kopinya. Selesai ngopi siapin bajunya, selesai ini suami mau jalan, ambil tangannya, cium tangannya. Diamani ya ya ah, Lama banget lu Apa bu Lagi beban Pikirannya beban Begitu keluar Yang hati-hati bodo amat Sabar Apa bu Hujan pulang Mau masuk rumah Lewatin tanah dulu Naik ke dalam rumah keramik Abis belok apa tanah Ambil kain pelan Sambil ngepel Baru pulang yang Emang di luar hujan ya Mata lo buta Sabar. Sabar Bebannya makin gede Paham ya Kudu Sabar Siapin tuh air panas Jangan disebor Emang kucing kawin Jangan, <laughs> ya, siapin air panas buat mandinya. Suami, ibu sambil manasin tuh sop sayur asem. Apalah, suami keluar ngeliat sepi lagi, cuman ada tempe sebiji buka tudung saji, cuman ada tempe Mana berdiri. Itu tempe gebrak lagi, mana makan malamnya? Sabar, sabar, ibu ya, lagi banyak. Pikiran suami uh pinter jihidong Tenang pak, besok boleh dipraktekin. Keluarin tuh sob. Yang sabar ngapa yang? Ni juga lagi dibawain panas-panas taro di atas meja. Piringnya dibukain, sendokin nasi. Yang mau lauk yang mana? Dah ntar gue yang ambil sendiri. Lagi banyak. Pikiran, Khusnudon aja Selesai makan barang Ibu bangun, bangkatin kotorannya Bikinin kopi, taruh suami kopi Biasanya tuh suami kalau habis makan Maksudnya kan ke depan Sediain kopinya, ibu nonton tuh Sinetron, jangan indosiar ya Saya gedek banget tuh film indosiar Yang mertua lah jahat banget sama mantu Yang istri lah suami Habib kok tau ya gimana orang gue nonton Kedek banget itu Makanya rumah tangga nih banyak yang Waduh macem-macem Saya pikir cuma di sinetron ternyata ada di dunia nyata Sambil nonton sinetron nggak lama suami masuk Ambil lagi remote Ah lama lu gue mau nonton berita Sapa? Tiduran di pundak suami itu, Senderan Sambil pijitin suami Ayang kenapa siang dari bangun pagi Sampai gini hari marah-marah ah, Apa bu? Oh, oh. Baru ibu mau tidur Dari pagi kena omelan Mana capek pak, kesian istri pak Mana capek banget Kena omelan dari pagi Begitu ibu mau tidur mendengar bapak <tik> Ngorok Ibu jangan dicubit, jangan diusap belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipegang dadanya kalau lagi madaf celentang, pegang dadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan dicubit, jangan dibangunin, berisik lu jangan. Harus tetap sah sabar. Suami itu macam-macam modelnya.